Halo guys, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Gue Telly, biasa dipanggil Telmo Gue tinggal di Florence, Italia Atau orang sini sebut Florence itu adalah Firenze Mau tau keindahan kota Firenze seperti apa? Dan keseharian gue ngapain aja sih sebagai emak-emak berjiwa metal? Yuk langsung aja Simak video gue yang amatiran ini Uno due Tere! Hari ini gue ke supermarket terbesar, salah satu terbesar di Firenze, namanya Coop. Seperti biasa, mama belanja sayur, belanja buah dan segala macem. Dan di sini gue pakai pendeteksi barcode, jadi pas diklik barcodenya langsung masuk ke mesin pendeteksi itu keluar harganya. Dan nanti semua barang yang udah gue masukin ke total semua kira-kira bisa ngerti lah ya nanti. Ah, ini duit gue kurang. nggak jadi, bisa dikensel. Gitu kira-kira, sekitaran di supermarket kayak gini. Eh, gue nemu tempe. Harga tempe di sini lumayan mahal ya. Tapi nggak apa-apalah, gue beli aja. Nah, di sini gue beli jus buah, buah si cumi kecil. Abis dia susah banget makan buah yang bener Jadi gue beli jus gini aja Not bad Langsung kita ke bagian Salad Di sini banyak banget Varian salad Ada yang campur Ada yang satu jenis Karena sekarang Bulan Juli ya banyak orang Italia prefer makannya salad daripada nyalain kompor panas di sini panasnya sampai 40 derajat guys lebih panas daripada Jakarta dan di sini bagian coklat coklat ya ampun ini enak banget enak banget semuanya gue pilih yang 78% dark coklat nggak kepanasan eh kepanasan gak kepahitan dan gak kemanisan pokoknya enak deh Terus lanjut kita ke bagian minyak minyak. Di sini banyak banget varian olive oil. Ya Biasa ya orang Itali Sehari nggak minum olive oil kayak orang Indonesia yang kayak nggak makan cabai sehari. Lanjut ke bagian pasta-pasta. Setiap hari gue makan pasta. Lama-lama di sini, pasta itu kayak nasi gorengnya buat Indonesia. Baik, macamnya ada spaghetti ini, gue prefer yang spaghetti ini karena kayak mie gitu. Oh iya, gue punya kucing di sini. Gue mesti beliin makanan khusus dia. Gue beli yang ini, makanan kucing yang basah. Di sini lengkap semuanya dari pasir kucing tempat tidur kucing semuanya lengkap ini bagian depan gue makanan-makanan dan kebutuhan untuk kucing dan di belakang gue ada dog food di situ juga lengkap banyak semuanya sampai ada obat anti kutu lanjut ke bagian tepung-tepung Nah di sini gua pilih yang tipe satu karena nggak ada yang tulisannya "tepung protein tinggi", jadi awal-awal gue bikin roti itu, gue masih searching-searching dulu di Google. Apa itu tepung protein tinggi yang ada di sini? Namanya ternyata tipe satu. Gue ngecek-ngecek lagi lah, itu barcode. Jangan sampai ada yang kelupaan, jangan sampai. Pas lagi dikontrol di depan nanti kebetulan eh ada yang kurang Siapa nih bagian cewek-cewek yang suka merawat diri tuh ada bulu mata Siapa yang doain beli bulu mata Kalau gue gak usah beli bulu mata Mending batu apung aja ya sini ada batu apung gue ambil satu lu ya kaki gue sangat-sangat kasar. kebanyakan jalan. di sini ada mainan-mainan anak-anak juga. gue jadi keinget anak gue deh. pengen beliin apa ya? tapi nggak tahu. ini ya, ada harpot juga di sini. mainan-mainan di sini. Mostly kebanyakan Harganya 2-3 kali lipat Daripada harga di Indo Gue juga gak tau kenapa Ada boneka-boneka Ada Barbie juga Ada Lego Ada macam-macam deh Banyak banget Ini pas lagi Bagiannya sepi aja Belum ada anak-anak yang datang Biasanya ini tempat ramek Kebanyakan anak-anak, lanjut kita ke bagian beras. Maklum ya, orang Jawa, orang ranjauir lidahnya. Kalau nggak makan beras, nggak makan nasi, belum makan namanya. Gue pilih yang ini. Masih inget nggak Korean garlic cream cheese Itu yang lagi ngetren banget Nah ini gue mau beli cream cheese nya Tapi bingung Pilih yang mana ya Saking kebanyakannya ya ampun Dan murah banget Kenapa ya di Indo mahal amat Dan di sini murce Gue deteksi lagi itit it. semuanya harganya. Ah kira selesai juga. Sekarang kita menuju ke tempat belanja. Eh ke tempat pembayaran. <laughs> Di sini banyak namanya kasa kasa kasa kasanya. E, gua mojok aja lebih enak. Nah alat tadi pendeteksi. Kita klik di bagian barcode-nya si KASA ini Nanti muncul semua data-data dan barang-barang Yang udah gue beli Oh ya sebelumnya tadi gue udah ngontrol semuanya ya Jangan sampai ketinggalan Kamu mau Apalagi itu Semuanya udah kecatat Sekian Kamu ngambil plastik Enggak, kamu mau dapat majalah? Oke, okay. nah, pembayaran mau pakai apa? Mau pakai daun apa? Mau pakai kartu kredit? Gua pilih pakai daun. Daun duit, masukin bagian uang kertasnya di sebelah kanan. Recehnya di sebelah kiri Kita tunggu Nanti struknya akan keluar otomatis Lagi diproses Nah itu dia struknya Struknya jangan sampai hilang Karena nanti di struk ada barcode juga Biar kita bisa keluar dari supermarket itu Tanpa struk kita nggak bisa keluar Dikira kita nyolong itu keluar recehnya Kembalian Kalau kembaliannya uang kertas Juga di sebelah kanan Bagian bawah Ya Selesai habis belanja Gue mau cuci mata Cuci mata doang ya belanja Akhirnya oh, selesai juga Tuh Bawaan gembolan sendiri Sama yang di belakang, backpack. Ah, capek woy. Apalagi tadi musim panas. Sekarang kita pulang. Ciao, ada Gimana guys? Seru kan? Lihat gue belanja tadi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya tim Tamor rajin-rajin posting video lainnya. Ikutin terus video gue selanjutnya. Ciao, ciao. Dadah.